Baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali keberh terbaru di malam hari ini Pak sahabat ya kita lihat aja sebelumnya Didi Lesti mengunggah sebuah postingan di guest pribadi miliknya Satu jam yang lalu di sahabat ya Mengunggah sebuah postingan foto bareng Rara Lida Dan ada sebuah ucapan nih dari Didi Lesti Adik sayang Lida Rara 06 Barakallah Fi Umrik doa terbaik selalu loh. Masya Allah banget ya kita bangga dan bahagia banget melihat persahabatan dari Deddy Angesti dan Rara masyaallah mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dan selalu diberikan perlindungan amin ya robbal alamin. Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat tersebut spesial banget ya ini info vitamin bahagia di channel YouTube-nya Leslar Entertainment sudah di Alvida terbaru nih. Intip si baby L ya. Wah, ini luar biasa cute banget ya. Momen ketika Lesti Kejora, US gini ditemani oleh Kakak Bilar, masya Allah banget, mudah-mudahan saja idola kita diberikan kesehatan, dan untuk persalinan di nanti diberikan kemudahan. Amin ya Robbal Alamin. Untuk berikutnya, perhatikan juga ada sebuah unggahan spesial banget ya, ketika di lokasi syuting. Selesai syuting, Kakak Bilar langsung buru-buru untuk ke studio RCTI persahabat ya yang luar biasanya tentu kakak bilar langsung dikawal oleh mobil polisi perhatikan persahabat ya wow masya allah luar biasa banget idola kita yang kawalnya aja bukan main langsung mobil polisi persahabat ya kelokokan syuting membawa mobil Lamborghini masya allah tabarakallah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kelancaran kemudahan untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya di sini tentang sebuah unggahan IGs pribadi milik Rizky Pilar ternyata sudah sampai di studio RCTI nih kakak Pilar, wow, keren banget ya persahabat ya, masya Allah, mudah-mudahan saja ada kejutan vitamin bahagia yang kita dapatkan di malam hari ini karena Rizky Pilar sudah menyusul Lesti di studio RCTI malam hari ini. Untuk berikutnya para sahabat ya kita lihat nih Wah, wow, ada penampilan luar biasa banget ya Muncul juga idola kesayangan kita memakai gaun warna merah merona Leodra ofisial kolaborasi sama Leslie Kejora malam hari ini Luar biasa keren banget ya idola kita Apalagi Dede Leslie dan Leodra ini saling tuker lagu Wow Allah banget ya Kalau kualitas suara mereka berdua ini jangan ditanya jangan diragukan lagi karena suara mereka berdua ini the best banget persahabat, ya. Yang satu penyanyi pop terbaik Dan yang satunya adalah penyanyi dangdut terbaik Wow, Masya Allah banget yang Menggelegar suaranya best banget Mudah-mudahan idola kita selalu banyak dukungan dari orang-orang baik Dan orang-orang hebat yang selalu tulus mencintai idola kesayangan sayangan kita untuk selanjutnya perhatikan juga ini ada sebuah kabar bahagia di Twitter sudah trending persahabat ya untuk hashtag Lesti Ima 2021 trending di Indonesia ini keren banget persahabat Masya Allah kekompakan terbukti kembali dari para fans Sejati Leslar untuk selalu mendukung yang terbaik idola kesayangan Masya Allah sudah trending aja di Twitter persahabat ya unggahan ini Info ini diposting kembali oleh akun sahabat Les Love Taiwan Ada kalimat gasen yang dituliskan Masya Allah, udah trending guys, diimak udah mulai Tab semoga lancar, amin Mudah-mudahan saja bersahabat ya Yuk dukung, mudah-mudahan tidak lasti memborong banyak piala penghargaan malam hari ini Banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan Salah satunya dari akun Utari Risasi88 Mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah semoga Lesla selalu membawa berkah banyak orang dan dedek Lesti banyak bawa piala Amin Yuk doakan sama-sama malam ini mudah-mudahan pulang membawa piala penghargaan Dan berikutnya persahabat kita lihat juga di sini sebuah ugan spesial momen kolaborasi Lesti Gijoran dan tentunya Leondra ini keren banget ya dedek Lesti Nyanyi lagu pop nih lagu Leondra ini langsung dikumandangkan oleh dedek Lesti Wow, masya Allah banget ya idola kesengan kita serba bisa the best banget Tentunya kita merasa bangga banget kepada idola kita Ini persahabatnya mudah-mudahan selalu banyak doa-doa baik yang diberikan kepada Lesti Cuciora Dan untuk selanjutnya ini juga ada sebuah bunga spesial kolaborasi Lesti Kejora bersama pasha Ungu nih Wow ini keren banget nyanyikan lagu Bismillah Cinta Alhamdulillah persahabat ya Untuk Lesti Kejora ini selalu membawa berkah, membawa suatu kebahagiaan Ternyata persahabat untuk Lesti dan Pasia Ungu ini Alhamdulillah bersahabat mendapatkan piala penghargaan Dalam kategori kolaborasi of the year Alhamdulillah selamat ya untuk mereka Satu piala sudah di kantong ini untuk Bina Lesti Yang pertama adalah kategori kolaborasi of the year Lesti bersama Ungu Band Wow, suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan untuk kita semua Mudah-mudahan